Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, atlet Rusia harus menghadapi isolasi total dan tidak disambut kembali di Olimpiade 2024. Zelensky mengatakan kepada Presiden Komite Olimpiade Internasional, Thomas Bach bahwa dia sangat menentang langkah Komite Olimpiade dan Paralimpiade Amerika untuk mengizinkan atlet dari Rusia dan Belarusia bertanding di Olimpiade Paris 2024 asalkan mereka tidak berpartisipasi di bawah warna atau bendera negara mereka para pejabat Amerika mengatakan Senin ada minat bulat di antara para delegasi ke KTTIOC untuk menemukan jalur yang memungkinkan atlet dari Rusia dan Belarusia kembali ke kompetisi Rusia dan Belarus telah diisolasi dari olahraga internasional sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari. Namun, Zelensky mengecam langkah Amerika tersebut, mengklaim bahwa sejak Februari 184 atlet Ukraina tewas akibat tindakan Rusia. Zelensky mengatakan kepada bah bahwa dia kecewa dengan kehadiran Presiden Komite Olimpiade Rusia di KTT IOC pada tanggal 9 November. Seseorang tidak dapat mencoba bersikap netral ketika fondasi kehidupan damai dihancurkan dan nilai-nilai kemanusiaan universal diabaikan, katanya dalam sebuah pernyataan. Zelensky menambahkan bahwa satu-satunya tanggapan adalah isolasi total negara teroris di panggung internasional. Secara khusus, ini berlaku untuk acara olahraga internasional. Pada Olimpiade musim dingin tahun ini di Beijing, Atlet Rusia hanya diizinkan berkompetisi di bawah bendera Komite Olimpiade Rusia karena pelanggaran doping sebelumnya. Namun banyak atlet dari Rusia berkompetisi dengan seragam berwarna bendera Rusia.